Kucing California Spangled adalah ras kucing yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang khas, seperti tubuh yang besar, tegap, dan atletis dengan kaki yang kuat. Bulu mereka pendek, halus, dan berkilau dengan pola belang atau corak berbentuk lingkaran atau oval yang kontras dan menarik perhatian. Warna bulunya dapat bervariasi dari emas, perak, coklat, hitam, hingga putih. Selain penampilan fisiknya yang mencolok, Kucing California Spangled juga dikenal karena sifatnya yang aktif, cerdas, dan penyayang. Mereka sangat suka bermain, terutama dengan mainan yang bisa digigit atau dilemparkan. Mereka juga sangat lincah dan dapat melompat tinggi untuk mengejar buruan atau pemainan.